Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi kana biibadhi khabiran basira Tabarakan jala ja'ala fissamai burujan Wa ja'ala fiha sirajan wa kamaran munira Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allazi asahu bilhaqi basiran wa nazira Wa iya ila al haqqi biiznihi wa sirajan munira Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira Amma ba'du Syukur Alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pencipta dan maha berkehendak tanpa ada seorang pun yang bisa mengaturnya. Dia menciptakan segala sesuatu tidak perlu membutuhkan waktu yang lama tetapi bisa dalam waktu sekejap. Dalam Firman-Nya untuk menciptakan segala sesuatu maka Allah cukup mengucap kalimat kun jadilah. Maka jadilah sesuatu yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Tanda kebesaran Allah itu salah satunya terdapat di dalam surah Yasin ayat 82 Inna ma amruhu iza arada syai'an ayyaku lalahu kumfaya kun Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu Hanyalah berkata kepadanya Jadilah maka terjadilah ia Sahabat beriman Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah Tanpa ada kesulitan Ketika menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya Oleh karena itu Ayat itu mengandung banyak rahasia Yang harus kita ketahui bersama Sebagai orang yang beriman di antara rahasia itu antara lain adalah yang pertama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta seluruh alam. Kun fayakun dalam surah Yasin tersebut ditegaskan pula dalam Quran surah Al-An'am ayat 73 yang artinya dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar dan benarlah perkataannya. Di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah, dan di tangannya segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yang kedua semakin yakin bahawa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin di tangan Allah. Yang ketiga memperoleh ketenangan jiwa Hal ini karena pada dasarnya ketika doa kita belum juga dikabulkan Maka sejatinya kita telah yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti mudah untuk mengabulkannya Lalu yang keempat memperoleh kemuliaan Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan, "Siapa yang membaca Al-Qur'an dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya, mahkota di hari kiamat, cahayanya lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia." Kalaulah demikian, itu matahari berada di rumahmu, dipenuhi dengan sinarnya, maka... Apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan Al-Quran Kemudian yang kelima, dimudahkan terkabulnya doa Seperti yang sudah dijelaskan di atas Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan segala sesuatu Tidak ada kesulitan baginya Sehingga dengan keyakinan itu Insya Allah doa yang kita panjatkan akan segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam biswawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah rahasia kalimat kun fayakun dalam surah Yasin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 شاء <تصفيق> وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم